Sudah kali ini kita akan merencanakan membuat interbase uh, ya. Jadi kita akan kender. Ya jadi aku udah siapin tempatnya. Ya dan tadi aku kender dan dapat ini. Oke okay. bahan-bahan yang kita butuhkan adalah uh, mungkin oh, itu scaffolding sebetulnya ya terus kita mungkin bakal bikin nether portal lagi ya jadi kita bakal bikin nether base nya di atas Nah kita butuh obsidian dan flint and steel ya oke okay, jadi e, kita clock nether butuhnya ini enggak butuh scaffolding mungkin e, beberapa bambu dan string ya lalu kita buka mungkin lamunya lagi oke okay, jika stack mungkin cukup dan kita membutuhkan golden armor karena satu titik enam update ini ya menambah bahaya gak, gak ya kalau nggak nggak pakai kita nah mungkin butuh torch juga lalu banyak piket ya banyak piket ya terburu banyak piket karena kita di gigi oke okay. langsung ke ya oke okay, sebelumnya di off kamera aku itu uh, tadi aku ke trauma aku ya dan cuma sebentar doang ultrama survival aku yang uh, pernah aku ceritain ya yeah, jadi kita kesini ya aku agak takut sudah paling gold kan? oke bagus tadi ada blaze di sini ya tapi bukan blaze brushnya bukan dari situ dari atas portal aku nah ini tempat yang kita bakal buat mining ya nah di sini nanti mungkin kita bakal mining di sini ya uh, tapi kita sebelumnya kita uh, bikin eh base dulu ya jadi base nya sebetulnya bukan di sini kita bakal taruh scaffolding mungkin sini ya gitu ya sampai atas sana kita ada di koordinat 15 ini ya dan kita harus ke koordinat eh, 118 ya tapi sebelumnya aku mau cek dulu ya ini tuh lava atau bukan karena bahaya kalau lava ya. Sudah seharusnya aku ngecek dari tadi ya. Jadi kita tinggal itu aja, aman. Oke, kayaknya sih nggak ada ya lava ya. Jadi, uh, ya, semoga aja gak ada lava. Kita bakal bikin ke atas ya. Dan hati-hati juga, takut ada lava. Karena ini dari itu, penuh dengan lava ya. Nah, loh, benar ayah kan. Oke, okay, oke. Okay. Sabar guys. Uh, ini kita di koordinat 5881. 5881. mungkin kita bakal coba uh, ancurinnya dari atas ya, di mana delapan belas tadi enam tujuh delapan, nah sekitar sini 18 belas sini, oke, okay. kita bakal coba, uh, introit oh. pertama kita lupa dan pikax ya jadi ancient debris itu uh, bisa aduh, bisa generate di mana aja ya cuma dia lebih banyak di koordinat uh, kita di bawah 16 sana uh. kita mungkin buka ya ini uh, modem pikax aku ya jadi uh, ada yang aku bisa Enchant tadi Gara-gara Gak cocok ya Aku ganti sama yang lebih bagus Nah ini tadinya Unbreaking 3 ya Unbreaking 3 doang Sekarang Unbreaking 3 Efisiensi 2 sama Touch Oke jadi kita kesana aja Kalau kalian ke nether, Kalian harus siap-siap ya e, Seperti siap-siap dengan bow e, Sword juga Senjata-senjata lah pokoknya Yang terpenting itu bow ya Karena apa bawah itu kita buat uh, nembak gas ya ngegas nah, itu sangat berbahaya oke tadi kita dapat nemu incendebis di mana dari sini coba kita oh ada dua bagus guys kita nggak bisa naik oke mungkin kita uh, ini dulu ya ambil dulu oh incendebis oh kita dapat Cuman, uh, keren sekali. Cepet kuping ini, Terus kita hati-hati lagi ya, Tuhan. Ternyata ada lapalek di sini ya? Oke, jadi lima delapannya dari mana? Lima delapan ada di sini ya? Jadi, mungkin kita bakal tutupin dulu. Oke, kita bakal Cover dulu ya ini ya. Kita lapisi, biar berbahaya. Ya, jadi ini nanti buat jalan scaffoldingnya ya oke okay, nanti ke atas sana kita ke bawah lagi dulu kenapa kita eh kenapa kita buat nether base nya di paling atas nether ya kenapa karena di atas nether itu paling safe ya safe dari apa lava lava itu lebih apa jadinya lebih jarang di atas sana di 118 nggak ada lava ya itu batasnya batasnya itu 117 117 koordinat terakhir ada lava itu so, kita mungkin bakal bikin scaffolding lagi oke okay, mantap lebih banyak Dan kita bakal bikin lagi ya jaga-jaga aja takutnya kurang oke okay. udah dua stok lebih ya kita mungkin tinggalin crafting kabelnya dulu di sini bikin lagi deh kita jaga takutnya hudu Oke okay. dan kayaknya kita uh, kekurangan uh, itu ya apa namanya cobblestone. Ya, cobblestone kita kurang banyak jadi mungkin kita ambil cobblestone dulu Oke okay, kita balik lagi di nether Ya. ya pas ke foldingnya aku kasih cobuston karena takut ketembak gitu ya kalau kita lagi ke atas tiba-tiba ada bias kan bahaya ya pasti kalian test ya, tau juga lah ya, jadi kita bakal lapisin pakai cobuston oke mungkin kita bakal ke atas dulu sampai atas banget sampai untuk Oke, okay, belum mentok, kita ambil lagi, oke, okay, udah mentok, terus kita kayak gini ya, Ini cara usang cobblestone -nya. ya, jadi mutu mutu gitu, terserah kau, kalian pengen satu-satu ke atas, terus ke bawah lagi, nggak apa-apa juga, karena saya pernah juga kayak gitu. Kayak gini ya Nah jadi muter-muter gitu Jadi kalian tetap aman dari gas ya itu aja. Karena ini masih bahaya. Masih ada lava Di posisi ini masih ada lava ya. kita udah 16, 17, 18. Oke, di sini udah nggak ada lava ya. Tapi di 117-nya masih ada. Jadi mungkin kalian mau 119, tapi saya 118 saja nah kita bisa lihat lavanya ya jadinya jadi uh, saya lebih tenang oh ini nah kayak gini lavanya di 1.17 nya ya kalau di 1.19 itu saya ngeri kita mau bikin uh, lantainya tapi tiba-tiba pas kita kayak gini wow lava kan bisa gitu ya uh, ini, ini 1.19 kalian eh, terus apa, hancurin blok yang di 1.18 kalian ke 1.17 nah kalau itu ada alfanya bakal jadi bahaya oke okay. jadi ini kita ada di koordinat 5.8.18 ya oke okay, ingat-ingat itu ingat-ingat koordinat dimana kamu berada di ininya misalnya oh, di tempat yang kamu pengen gitu Oke, okay, terus kita bakal ke tempat portal kita lagi ya Oke, okay, nanti uh, Ini kan, apa, portalnya ini masih ada di bawah ya Kita mau buat base-nya di atas nanti Nah, ini masih koordinat 60 Nanti kita bakal ke atas Kita bakal pakai scaffolding uh, Nah, aku nemu base-nya di sini Tadi ya Terus kita bakal ke atas bakal hati-hati lagi. uh ada basal ini masih ada di leather West Oke, okay. kita ternyata uh, ada di sini. Uh, di ada oh, restore ada blaze my god, oke, okay, ini agak bahaya nih. Oke, okay. udah. nya jaga jaga lagi oke ternyata ini masih kebuka kita tutup lagi oke di atas juga masih kebuka ternyata ya ini kita uh, ada di dekat basal di delta ya under oke di sini nggak ada apa kita bakal ke atas lagi semoga nggak ada lava juga udah blackstone terus lagi oke okay. oke okay, saya deg-degan nih okay, kita dapat blackstone oke okay, kita udah 7, 8 oke okay, mantap kita, uh, taruh ini aja lagi terus kita bikin ruangan kecil dulu sementara dan kita bakal sambungin area sini sama yang tadi itu ya yang buat tempat mining jadi koordinatnya itu kalau salah tadi 58 18 ya minus 58 oke cara tahu kita mau kemana kemananya kalian lihat koordinatnya e, tadi itu kan minus 58 ya berarti e, koordinat X nya dikurang berarti kita ke arah sana tuh kan berkurang kan kalau kesana oke okay. dan koordinat z nya yang kita butuh cuma x sama z nya doang ya koordinat z nya itu 18 berarti kurang ya ya jadi kurangnya itu ke sana tuh oke okay. sana berarti kita ke arah sana mungkin kita bakal jalan x nya dulu ya di arah x nya dulu sementara kita jalan dulu ya nanti mungkin kita bakal buat bot ya pakai pack ice biar lebih cepat kan mantap dia. Ya. langsung Oke, okay, kita udah mendekat ini. Nomor 25328556 58 Oke. Okay. Sekarang kita ke Z-nya. Oke, okay, nanti jangan kaget ya. Tiba-tiba oh, ada ruangan dan ya sudah selesai kita berhasil menyambungkan kedua ini ya ruangannya dan jadilah needle base ya keren tapi kita nggak uh, berhenti dulu ya kita bakal coba uh, mindahin portalnya ya oke okay, seharusnya tadi aku uh, bawa diamond pickaxe nya ya oke okay, ada kegawatan di sini ya aku salah naruh scaffoldingnya, waduh, tapi nggak apa-apa ya kita bakal bisa kok nanti di akal akalin aja. Oke, okay, cara apa pindahin portal itu kalian tinggal apa? Ya jadi eh, satu blok di overworld itu sama dengan delapan blok di nether ya. Ya jadi kita eh, misalnya ada di 4851. Ya, X, Z nya doang tapi yang berubah. 4851 di sini ya, di dekat portal ini. Kalau di overflow oh tuh jadi berlipat-lipat ganda ya. dikali 8. Soalnya. Nah, tapi gara-gara uh, kita portalnya tutup di sini ya. Jadi kita pindahin ke atas aja gitu. Oke jadi ini mungkin kita bakal hancurnya nanti aja deh kita bakal ini portalnya dulu ini ke atas jadi kita bikin portal dulu di atas oke nah terus ini kan tadi salah ya oke peringatan jangan taruh scaffolding di atas portal ya bahaya nanti salah portal ya total juga sih yang mungkin nanti kita tinggal belokin dikit aja ya scaffoldingnya gampang oke kita uh, kita bikin ruangan dikit dulu lagi di sini oke terus kita sini yang mungkin segitu aja terus kita taruh nya jalan, ups salah, oh, aku gak punya itu ya, aku gak punya nethernya, di punya, oke, kita pakai publish aja, terus kita bikin nether portalnya, ya, jadi ini jalannya agak ribet jadinya, nggak <gak -2> apa-apa lah, yang penting bisa jalan kita, oke, jadi uh, tadi nether portalnya gimana aku lupa, Oke jadi ingat-ingat koordinat dimana portal kamu berada ya e, Ini portalnya berada di ini ya, sini ya Oke di ininya ini ujungnya Ujung Ujung Ya jadi di sini sama sini ya Jadi ini ingat-ingat aja gampang ingatnya Terus kita bakal ke atas lagi Oke mungkin penjelasan saya kurang jelas ya Alhamdulillah saya sendiri kurang bisa menjelaskan gitu ya? Oke tiba-tiba aku lupa lagi. Oke aku ingat lagi. Ya jadi mungkin penjelasan aku kurang jelas ya karena saya sendiri nggak eh, bisa menjelaskan terlalu itu ya. Saya nggak bisa jelasin jelasin. Tapi saya mencoba eh, sebisa saya menjelaj menjelasin gitu ya. Jelasin ke kalian gimana cara caranya. Ya jadi kita bikin aja ini portalnya di sini oke okay, tadi itu ini ujungnya ya di sini ujungnya kita bikin kayak begini dua tiga begini begini dan begini aduh kok bisa gini oke okay, mungkin sebelum kita nyalain portalnya kita bakal hancurin portal yang di bawah dulu deh oke okay mungkin ini kita bakal hancurin dulu ya kita bakal hancurin lumayan nih obsidian banyak Oke okay, jadi gunanya aku pindahin portal ini Sebenarnya biar uh, kita lebih dekat aja gitu ya jadi kita bakal uh, nge-spawn ender fortress ini lagi kita bakal spawn di atas, ya teleportnya di atas ya. Jadi nggak ribet-ribet lagi kita bisa langsung ke tempat mining gitu aja ya. Dan aman, kalau ini kurang aman nih, saya nggak suka yang nggak aman. Saya suka aman-aman ya. kita nyalin portal di atas, oke, mungkin kita bakal kayak gini. ini dia, pakai indirect, terus kita uh, sini lah. oke, terus kita nyalin portalnya semoga uh, dia rumah kita ya. oke, dan ya, rumah kita ini portalnya bagus. Kita coba kita sini lagi ya nyambung portalnya jadinya ya dan itu keren banget uh, ya mungkin nether basenya begini aja dulu ya sebetulnya ini lebih ke mindahin nether portalnya ya tapi ini nether base juga jadi mungkin next episode kita bakal uh, modifikasi lagi ya apa ya dibagusin lagi lah terus kita bakal mining di nether juga kita udah dapat needle tadi ya apa engine degree-nya dan oke okay, mungkin segini aja video kita kali ini jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya kalau kalian suka video ini. Bertemu lagi di video selanjutnya. Dah.